Polisi meringkus seorang pengedar sabu-sabu di rumahnya di Dusun 3 Kampar Riau Tersangka berinisial RG tak berkutik saat dibekuk petugas dengan barang bukti 13 paket sabu-sabu siap edar atau seberat 6,59 gram Sebelumnya, tersangka sudah menjadi target polisi menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di daerah mereka. Tersangka bahkan nekat menggunakan rumahnya sebagai tempat bertransaksi sabu-sabu. Barang terlarang ini didapat tersangka dari temannya yang identitasnya telah diketahui petugas dan tengah dalam pengejaran. Yang mana pelaku ini adalah meresahkan masyarakat selaku pengedar Wilayah tersebut. Kemudian kita lakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku serta dilakukan penggeledahan yang digantikan aparat desa setempat ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak tidak berpaket. Ya. Guna penyelidikan Wei. tersangka ditahan di Polres Kampar dikenai pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ya, dengan ya, ancaman ya. hukuman 5 tahun penjara. Coba ya, kita buka dulu. Kau ikuti dulu, saya, kau, kau ikuti dulu, oh, kau ikuti dulu. Kau ikuti anak Kau ikuti dulu, tahu aku ikuti hey. Kau ikuti dulu, Mama. Kau ikuti dulu, Mama. Kau Kau ikuti dulu, ya Kau ikuti dulu, Mama. Kau ikuti dulu, Mama. Kau ikuti dulu, Mama. Kau ada dulu, Kau ikuti dulu, salah Kau ikuti dulu, Mama. Kau satu kantong satu setengah itu semua satu dua tiga empat lima enam dua tiga tiga berapa nih ambil dari satu kantong satu kantong ini Hah, berapa duit? Aku bayar sama dia kerja dulu di baru bayar. Bang. Oh kerja dulu baru bayar. Oh, iya. ya?